Bismillahirrahmanirrahim Rabi wa amri lisani yafqahu qawli amin ya alamin Masih dalam pembahasan yang sama yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia Video sebelumnya kita telah membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum dan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian Kali ini kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum Barangkali Anda sering mendengar berita tentang kasus pelanggaran hukum Baik itu dari televisi, koran, maupun media lainnya Misalnya gambar satu, ini adalah pelanggaran terhadap hukum karena telah korupsi Yaitu KPK satu 1.300 kepala daerah jadi tersangka korupsi sejak pilkada langsung ini diberitakan pada tanggal 7 Agustus 2020 Kemudian gambar yang kedua Kronologi pembunuhan sadis bocah di Aceh yang cegah ibu diperkosa Berita ini termasuk pelanggaran hukum karena menghilangkan nyawa orang lain dan pemerkosaan terhadap orang lain Kemudian berita yang ketiga Yaitu hari pertama operasi zebra polisi tilang 124 pengendara di Jakarta Timur ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas Nah, dari peristiwa tadi yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? dan mengapa bisa terjadi pelanggaran hukum itu? pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum adalah tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku artinya Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban Yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku Pelanggaran terhadap hukum pada hakikatnya pelanggaran terhadap aturan agama Dasar negara, konstitusi negara, dan norma-norma sosial yang lainnya Pelanggaran hukum dapat disebabkan oleh yang pertama Pelanggar hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan Contohnya, mari kita lihat fenomena yang ada yang pernah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya sopir angkutan kota berhenti pada tempat yang jelas-jelas dilarang untuk berhenti mengapa sopir angkutan berhenti di tempat yang jelas dilarang? bisa jadi karena petugas tidak tegas untuk menindaknya karena peristiwa itu dibiarkan sehingga lama-lama menjadi kebiasaan dengan kata lain jika perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang melanggar aturan dan tidak ada sanksi akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma seperti sopir angkutan tadi karena perbuatan itu tidak ada yang menindak akhirnya menjadi hal yang biasa saja kemudian yang kedua hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan misalnya dalam masa pandemi ini meskipun di salah satu daerah ada yang menetapkan peraturan untuk tidak berkerumun menggunakan masker dan protokoler kesehatan lainnya akan tetapi acap kali kita melihat kepala keluarga atau seseorang melanggarnya karena tuntutan ekonomi atau tuntutan kehidupan untuk mencari nafkah dalam rangka melangsungkan kehidupannya kemudian bentuk pelanggaran hukum pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum dapat dilakukan oleh masyarakat bahkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri ada banyak sekali tindakan pelanggaran hukum Misalnya di lingkungan keluarga Melanggar perintah orang tua Misalnya lagi mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar Kemudian di lingkungan sekolah Misalnya terlambat datang ke sekolah Misalnya lagi tindak mengerjakan pekerjaan rumah Misalnya lagi bolos mengikuti pelajaran dan seterusnya Kemudian di lingkungan masyarakat Misalnya mangkir dari ronda malam Mengganggu tetangga Membuang sampah sembarangan dan seterusnya Kemudian di lingkungan bangsa dan negara Misalnya pelanggaran terhadap hukum yaitu Melanggar rambu rambu lalu lintas Melakukan korupsi Merusak fasilitas negara dengan sengaja dan seterusnya Nah dari pelanggaran hukum tadi Bisa dikategorikan dalam berbagai macam sanksi Baik itu ditinjau dari sanksi norma agama Sanksi norma kesusilaan Sanksi norma kesopanan Bahkan sanksi norma hukum Sanksi norma agama Ini bersumber dari wahyu Tuhan Yang disampaikan melalui Rasul atau utusannya Yang berisi perintah dan larangan Contohnya adalah beribadah Jika tidak ibadah Maka sanksinya adalah dosa Atau tadi Jika membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain maka mendapatkan Sanksi dosa Kemudian yang kedua, sanksi norma kesusilaan Sanksi norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani Sehingga sanksinya langsung dirasakan oleh dirinya sendiri Baik itu merasa malu maupun merasa bersalah telah melakukan pelanggaran Misalnya tidak jujur, kemudian menyontek, dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga, sanksi norma kesopanan Sanksi norma kesopanan ini bersumber dari nilai-nilai atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya dalam Jawa, jika ada anak ada anak kecil atau pemuda tidak ada unggah-ungguh atau tidak ada sopan terhadap orang tua, maka sanksinya akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat atau bahkan dikucilkan. Kemudian sanksi norma hukum. Sanksi norma hukum ini beda dengan sanksi yang sebelumnya. Di mana sanksi norma hukum ini adalah bersifat tegas dan nyata. Sanksi norma hukum ini bersumber dari peraturan yang telah disepakati bersama di dalam bangsa dan negara. Sanksinya bisa berupa denda maupun penjara. Misalnya tadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, kemudian pelanggaran terhadap pidana, dan seterusnya. Sanksi norma hukum ini bersifat tegas, Artinya, adanya aturan yang telah dibuat secara material Telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi yang telah diatur dalam pasal 10 KUHP Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati dan hukuman penjara Sedangkan hukuman tambahan bisa berupa pencabutan hak-hak tertentu Perampasan atau penyintaan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan Hakim Selain bersifat tegas, norma hukum bersifat nyata Artinya, adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang telah dilanggarnya Misalnya pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun Sebenarnya, sanksi atas pelanggaran hukum ini adalah membuat jerah terhadap pelaku atau terhadap seseorang supaya menjadi orang yang lebih baik Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu untuk mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan atau melanggar hukum ada satu jenis sanksi lain yaitu sanksi psikologis Sanksi psikologis dirasakan dalam batin seseorang jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya merasa bersalah. Selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini sangat membebani jiwa dan pikirannya. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan. Kemudian, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan cara menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara Misalnya, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga Yang pertama, mentaati peraturan orang tua Contohnya, patuh ketika disuruh beli atau belanja sesuatu Kemudian, saling membantu antar anggota keluarga Contohnya, membantu adik yang kesulitan dalam belajar Membantu menyapu atau memasak, dan seterusnya Kemudian, melindungi anggota keluarga Termasuk menjaga nama baik keluarga Selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah Misalnya, membantu teman Contohnya, Memberikan bimbingan sebaya kepada teman yang kesulitan dalam belajar. Menanyakan kepada teman apabila tidak ikut pembelajaran. Membantu teman saat pembelajaran jarak jauh dengan tethering kuota, dan seterusnya. Kemudian memperhatikan penjelasan guru. Contohnya, tidak berbicara sendiri atau gaduh saat guru menjelaskan materi. Merespon apabila guru memberikan feedback atau pertanyaan. Mencatat poin-poin yang penting saat Guru menyampaikan materi dan seterusnya, kemudian mentaati peraturan sekolah. Contohnya, selalu menggunakan seragam sekolah sesuai harinya dengan baik, mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan mengedepankan etika atau adab menuntut ilmu, menjaga nama baik, instansi atau sekolah, dan seterusnya. Kemudian, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Misalnya, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Contohnya, tidak main hakim sendiri kepada pencuri atau pelanggar hukum, akan tetapi diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu polisi. Kemudian, mengikuti kegiatan siskamling atau sistem keamanan keliling dengan cara jaga ronda atau di Jawa Tengah sekarang menggencarkan program Joko Tonggo. Kemudian menjaga hak-hak tetangga Contohnya kita tidak mengeraskan sound system saat malam hari karena tetangga sedang menikmati haknya yaitu tidur dan seterusnya Selanjutnya kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara Misalnya mentaati rambu-rambu lalu lintas Contohnya berhenti saat lampu merah dan berjalan saat lampu hijau Mengenakan atau membawa kelengkapan kendaraan Seperti membawa SIM, helm, dan seterusnya Kemudian mengikuti kegiatan pemilihan umum Baik itu pemilihan calon legislatif maupun calon eksekutif dan seterusnya Kemudian menjaga fasilitas umum Contohnya, menggunakan fasilitas umum sesuai fungsinya Menjaga kebersihan toilet umum Tidak merusak helter atau fasilitas umum lainnya tidak mencorat-corat dinding bangunan fasilitas umum tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya Sebagai penutup sajian ini, marilah kita sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan romantis dengan cara menjaga nama baik diri, keluarga, bangsa dan negara dengan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan salam Pancasila.